Bapak-Ibu yang saya hormati, tahapan selanjutnya adalah pembuatan standar KI-KD. Di untuk membuat dan mengisi ki -KD ini, tinggal klik edit ini saja. Contoh KI pengetahuan. Kemudian kita klik save. Dan kemudian apabila kita ingin mengisi keterampilan, kita ketikkan saja di sini, contoh, KI keterampilan. Kemudian kita save. Apabila kita sudah membuat KI, pengetahuan dan KI keterampilan, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat KD-nya. KD ini berisikan angka, 1 sampai dengan seterusnya. Contoh, 1, pengetahuan, tentang jaringan dasar, misal. Kemudian kita simpan. Kemudian kita klik lagi tombol 2. Kita isikan di sini jaringan komputer. Kemudian kita simpan. Kita klik lagi nomor 3. Jaringan internet. Kemudian kita simpan. Kemudian keterampilan apa saja yang akan kita buat. Sebelum kita membuat keterampilan ini, kita coba refresh dulu. Agar kemudian sistem bisa menyimpan keterampilan atau kadi yang telah kita buat. Contoh satu, keterampilan yang adalah mencari artikel ringan dasar, kemudian kita simpan, dan kemudian yang kedua, praktek, crimping kabel, kemudian kita simpan, dan seterusnya.